Ya, ya, masalah, masalah. Salam. Hati-hati ya, bisa. Eh, oh, boleh ya. Oh, hmm? punya lagi. sama itunya semua, abis nyalain Oh ya. Eh, Bentar, tuh, koreknya. Eh, di tutup bawa di Kebalik bawahnya. Teman-teman jangan ikut dulu. Iya. Jangan ikut ke sana dulu. Bentar ya. Tidak Tidak Jangan Jangan Awas. Awas satu Awas Tengah-tengah, tanganmu tengah, tanganmu tak satunya gini. itu salam lu. Tok Ma. saya. Yeah. <laughs> One <laughs>